Oke okay, baik kita lanjutkan uh, dengan pembahasan tentang plugin ya. Sebelum membahas tentang plugin kita lakukan penyesuaian lokasi gambar ya. Uh, hanya saja di kelas KPC kita menggunakan gambar yang berasal dari uh, placeholder ya dari URL. Jadi yang kelas KPC harusnya tidak perlu melakukan ini ya. Tidak usah melakukan ini. Uh, hanya untuk KP lain yang masih menggunakan gambar dari lokal ya asset image maka anda perlu melakukan adjustment. Ya, jadi yang pertama adalah nanti kita akan uh, menggunakan kamera dari kamera handphone ya untuk mengakses uh, produk foto produk yang ada di HP. Nah, kemudian foto dan data ini akan diterima dan dan diterima oleh si server dan server akan menyimpannya ke folder lokalnya yang ada di server ya assets image. Nah, agar skenario ini jalan untuk produk-produk yang sudah tersimpan sebelumnya, anda harus Men, apa namanya Mengupload gambar-gambar yang ada di folder SRC Asset Image yang Anda miliki saat ini, ya ke folder server Anda. Misalkan Anda punya folder image, uh, Anda bisa langsung bikin ya. Jadi, Anda coba akses uh, drive C ya di XAMPP HD Docs Anda di HMP ini. Nah, kebetulan ada folder image ya. Anda bisa masukkan ke sini, ya, ke dalam folder image. Jadi, silakan uh, bagi KP yang lain, ya, untuk mengupload gambar-gambar uh, dari folder lokal angular Anda, ya, src asset kalau udah pakai itu, ke web server Anda, ya, di folder image. Kemudian, uh, as usual, buka file product komponen HTML untuk menyesuaikan source dari image view product Anda. Ya, sekali lagi, yang yang saya ikutkan di kelas KPC itu menggunakan totally menggunakan placeholder URL. Nah, tapi bagi yang lain silakan diarahkan ke servernya masing-masing. Oke. Okay. Um, kemudian kita bisa membuild project kita menggunakan Ionic Build, Npx Cap at Android, Npx Cap Open Android untuk um, membuild aplikasi kita menjadi Android. Ya. Yeah. Oke. Okay. Untuk Android yang Misalkan emulator Anda yang Anda pakai itu versi Oreo ke atas, maka wajib menambahkan uses clear text traffic sama dengan true di bagian Android manifest. Kenapa? Karena Oreo ke atas itu di agak ini ya, security-nya secara default melarang Anda untuk mengakses URL yang non-https. Ya, kita bisa override konfigurasi default tersebut dengan menambahkan ini. Oke, okay. nah bagi kalian yang belum mendapatkan materi tentang atau belum mendapatkan perkuliahan tentang uh, ini ya, native mobile programming ya, silakan diikuti saja dulu begitu ya. Nanti setelah anda uh, mungkin ada beberapa bagian yang tidak anda pahami, tidak masalah. Nanti setelah anda mendapatkan native mobile programming, anda akan lebih jelas memahaminya. Yang saya maksud dengan Android Manifest, yang saya maksud dengan uh, apa namanya emulator dan sebagainya. Oke? Okay. Balik ke Node.js, saya stop compile. Pertama-tama, saya akan build Ionic build terlebih dahulu. Oke, okay. sukses membuild. Kemudian, kita tambahkan menggunakan NPX cap kapasitor ya, menggunakan library kapasitor untuk membuat Android Studio Project. Cap Android, ya, jadi perintah ini untuk menciptakan Android Studio Project dan. Uh, Angular kita dimasukkan ke dalamnya. Ya. Npx cap app android. Oke, okay, tunggu sebentar. Oh ya, yeah. could not find the Android platform. Kita mesti menginstall dulu Android platform di Ionic 9 ini. Jadi perintahnya adalah npm install add capacitor slash android. Oke, okay, tunggu sebentar. Oke, okay. kemudian selanjutnya kita ulangi kembali. Npx cap Capacitor at Android. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita buka Android kita dengan cara NPSCAP open Android. Seperti ini. Jadi, dengan demikian, kita membuka Android Studio Project. Ya Sekali lagi, mungkin bagi Anda yang belum mendapatkan native mobile programming, ditonton aja dulu ya. Jadi, memang kebutuhannya anda harus punya Android Studio, okay? dan Anda harus uh, mem, secara proper men-setting Gradle Anda agar bisa membuild um, project Android ya di dalam Android Studio. Oke, okay, ditunggu sebentar. Baik, ya, jika Anda mendapatkan error semacam ini ya, uh, this version of the Android support plugin blablabla could not open this project. Please retry it with version 4.2 or newer. Itu uh, kalau saya caranya adalah buka dulu build Gradle Project Android, dan Anda bisa lihat uh, Gradle yang dipakai di sini adalah 4.2.1, padahal di Android Studio saya, kalau Anda klik help, about, uh, saya punya versi 4.1.2, jadi solusinya sementara saya ubah jadi 4.1.2, lalu saya tekan sync now, tunggu hingga proses building project oleh si Gradle selesai. Oke, okay, build-nya sukses dan kita lakukan uh, apa namanya editing manifest. Anda bisa buka manifest di sini. Kemudian di dalam manifest uh, kita tambahkan clear text traffic ya, di bagian applications. Ya. Di sini ya, Android uses clear text traffic sama dengan true. oke, okay. Dan sepertinya karena butuh akses ke internet, oke, okay, maka kita bisa tambahkan user permissions ya, user permissions untuk mengakses ke internet, user permissions, Android uh, permissions, internet, oke. Okay. Kemudian kita akan coba jalankan ya, di dengan menggunakan emulator, jadi anda bisa. Play emulatornya dulu, kemudian baru Anda jalankan. Baik, ya, jadi uh, ketika kita jalankan di emulator, maka berhasil muncul seperti ini, ya, dan uh, namun sayangnya, ya, produk listnya gagal mengambil data dari server, oke. Okay. Kenapa demikian? Karena kalau Anda coba akses di browser, ya, Anda mengakses Local host, ya, anda akses local host. nih saya akan copy dulu. Kalau anda ketik local host seperti ini, maka hasilnya akan uh, error ya, mm, cannot be reached. Kenapa? Karena emulator tidak bisa mengakses local host yang ada di laptop anda. Jadi uh, memiliki beda jaring, memiliki beda IP atau beda Akses gitu ya, karena ini dianggap uh, device yang terpisah agar uh, emulator bisa akses server yang kita siapkan di laptop. Maka, Anda harus mengakses berdasarkan IP addressnya. Untuk memperoleh IP address, Anda bisa masuk ke command prompt, kemudian tekan IP config seperti ini, dan Anda akan mendapatkan IP versi 4 address tinggal diketik 192.168.167 ya sesuai dengan HP address masing-masing. Kalau Anda enter, maka Anda berhasil akses XAMPP yang ada di laptop Anda, ya, dengan demikian kalau saya akses HMP products PHP, tentu juga bisa, ya, seperti ini. Nah, untuk memperbaiki ini, maka ini saya tutup dulu emulatornya, maka kita akan edit ya, di, apa namanya, di service, produk service TS, terutama di bagian pemanggilan localhost ini ya, kita ubah menjadi sesuai dengan api address yang Anda lihat tadi, oke, okay. Seperti ini, teman-teman. Nah. Uh, cara lain yang lebih ndak me merepotkan begitu ya. Yang lebih tidak merepotkan adalah servernya Anda letakkan di ubaya.fun ya. Anda upload secara online di server ubaya.fun sehingga URL-nya ini sudah langsung akses web service yang ada di eh uh, ubaya.fun ya. Dengan demikian Anda tidak perlu mengubah-ubah, mengubah-ubah IP address lagi, ya, karena ini merepotkan. Oke, jadi Anda bisa lakukan itu. Jadi semua aksesnya langsung ke server dan tentu saja membutuhkan koneksi internet. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi saya ubah menggunakan 192.167. Oh ya, tadi saya lupa nunjukkan ya. Sebenarnya kita bisa melakukan inspect inspect melang menggunakan Chrome ya. salah satu manfaat salah satu kecanggihan Chrome adalah bisa melakukan debugging atau Edge juga bisa ya Microsoft Edge juga bisa melakukan debugging uh, menggunakan perintah ini ya, Chrome inspect uh, device, ya Anda bisa enter di URL, nanti akan muncul tampilan dari emulator yang Anda pilih, ya tekan inspect emulator yang Anda pilih, nanti akan kelihatan di layar konsol. errornya apa aja, ya Alternatif lain, Anda bisa pakai uh, loket yang ada di Android Studio. Oke, okay. nah karena saya sudah melakukan adjustment di URL ini, maka mau tidak mau kita harus melakukan build ulang, teman-teman. Ya, jadi kita harus melakukan Ionic build ulang, kemudian Android Studio-nya ditutup. Ya, kita tutup. Oke. Okay. Oke okay, selanjutnya anda tidak perlu men menjalankan npm install karena ini cukup diinstal satu kali aja kapasitornya. Kemudian kalau anda menjalankan npx cap add android maka akan muncul pesan error bahwa platformnya sudah ada. Jadi di sini anda bisa hapus uh, manual. Jadi anda masuk ke users uh, hi ya yeah, ke folder hi ke folder ionic anda di Ionic Wix 9 di sana akan ada satu folder Android jadi kalau diakses ini adalah folder Android Studio project jadi ini anda bisa delete shift delete ya folder Androidnya ini uh, ditunggu sebentar hingga komplit. setelah itu anda bisa menjalankan npx app at Android lagi oke okay, jadi balik ke nojs comment prompt, npx at Android nah ditunggu sebentar lalu jalankan NPX cap open Android untuk membuka membuka Android Studio project Anda dan silakan di gradle apa dijalankan kembali melalui emulator oke error yang sama muncul jadi solusinya dia telah mengubah sesuai dengan versi Android Studio Anda kemudian anda akan singa. Setelah sukses, Anda masuk ke unmanifest lagi. Oke. Okay. Kemudian kita install, kita tambahkan uses, clear traffic, text traffic, true, dan sekaligus uh, users permission untuk internet access, ya. Yeah. users permission untuk internet access. Simpan, kemudian uh, selanjutnya, anda tinggal menjalankan emulator kembali, ya. Kita play kembali, kemudian kita coba lihat apakah uh, server kita sudah bisa diakses melalui emulator ini. Oke, okay, baik. Uh, jadi, datanya aplikasi saya sudah bisa mengakses uh, localhost. Ya, dengan menggunakan IP address static yang kita ketik di product service, oke. Okay. Jadi, ini Anda bisa lihat. Oke, okay. nah, selanjutnya kita akan mencoba plug-in kamera teman-teman.